Cerita dibalik perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan di video YouTube ini, cerita tentang Ferry Irawan yang digugat cerai oleh istrinya, Vena Melinda. Ferry mengaku pasrah dengan keputusan Vena, namun masih sayang pada Vena. Dia juga memiliki niat untuk memperbaiki hubungan mereka. Ferel Bramasta, putra sulung Vena, menyatakan dukungannya terhadap keputusan ibunya untuk menceraikan Ferry karena aksi KDRT yang dilakukan Ferry pada Vena. Ferel juga menyatakan bahwa perceraian bukan selalu jalan terburuk dalam sebuah hubungan pernikahan dan Vena tidak akan mencabut laporan atas KDRT yang dilakukan Ferry. Dalam perjanjian pernikahan, Ferry sempat berjanji untuk memberikan seluruh hartanya untuk Vena, namun kini ia tidak mampu untuk memberikan nafkah pada Vena. Meskipun demikian, Ferry tetap berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Vena dan berharap dia dapat menyadari bahwa dia masih sayang dan mencintainya. Namun, jika Vena sudah tidak mau lagi, Ferry pasrah dan menerima keadaan. Sementara itu, Farel menegaskan bahwa keputusan ibunya untuk menceraikan Ferry sudah bulat dan tidak akan diganggu-gugat. Dia juga memastikan bahwa Vena tidak akan mencabut laporan atas KDRT yang dilakukan Ferry. Secara keseluruhan, video ini menyajikan kisah perceraian yang cukup kompleks dan menyentuh. Yang melibatkan perasaan, pernikahan, perjanjian peranikah, dan masalah KDRT. Video ini juga menunjukkan bahwa perceraian bukan selalu jalan terburuk dalam sebuah hubungan pernikahan.